Ada berarti. Coba ya kamu lihat di setting sesaudio. Kamu. Meparam, meparam. Hotwheels me me atau voice activation. Oh ini ngapain kita? E. Jangan sampai kena bomber. Jangan, jangan sampai kena bomber. Bomber oh, oh, apa? Bumi pukul anjing. Jangan pukul pukul. Jangan pukul pukul. Jangan pukul pukul. Oh, gua kasih bom. <laughs> gua kasih Siapa? Siapa? Oh, yang, kalo, yang... Kalo, kalo, kalo apa? Cuy. Oh. Yang yang kalau, Kalau kalau pukul, kenapa? Klik kiri, klik kiri. Oh iya. oh Iya klik kiri kamu jangan megang bom ya, kalau ada megang imit. bom, I over jemit. ke orang eh Jomre, diam ya sumpah Jomre oh. oh. ini di dalam aja? iya, Jamai. kamu aman kan? aku oh, ngerti aman? tuh ini dorong-dorong cok, teri cok ada <tuk> <tuk> di tengah, ada <datang> itu <tuk> ya Allah, cok ya eh ada baso, ada baso. <tuk> woi hati <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> dia apa lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, kamu lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, siapa yang lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, sih lu, lu, bih saya dioraknya cepet waduh belakang gua lagi cok orangnya belakang gua lagi wajib siapa yang ini Woi, jangan nonton, Cok. Aduh, kencang banget itu wisute. aja Aduh, menginian lagi gua dekan, Cok. Aduh. Coba tahu Kutar deh. Akhir, kek. Hmm. Iya, ada siapa aja? Ya Allah, ya Allah, gue minta warna apa ini, cok? Warna apa, cok? Merah, merah, merah. hijau-hijau-hijau ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, hijau-hijau ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo, File, beeping, merah, ping, enfin negeri, whether... sheep, ping ping merah sih merah sih ping ping anjing anjing pet mong pet anjing aduh pet pet jalan pet pet ampus tuh pet pedak lagi gretan gua yang ping ping ping pet ping nah iya dia menang tuh kalau dia ini pencet apa sih, biar di gini. eh eh eh eh eh eh ya. eh merah eh eh eh eh eh eh onik eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh bilang eh tadi. eh eh eh eh eh eh eh eh eh Mati sih, mati mati aja, tadi ya, meledak, Uh, bener dong, wah, oh. oh. oh, oh. oh, no. gokil. Oh, no. merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, luar uh, ya. wah selamat oh, dong aduh wah habis ini luxi ya kan meledak <laughs> lu <laughs> gus doain meledak gus beri ulang gus i jojo cuy malas banget mati cok mati meledak dong <tuk> hmm. mampus mampus mampus aduh gua jok, lagi warna apa nih cok jangan semerah ya jang ya merah gua merah gus warna apa merah, kuning merah merah merah, Adi, co merah, merah cok bisa lamer om allah wakmar. Wakmar. Wakmar, oh aman dong Duh. Jang masih hidup? Iya, mana tapi di Discord enggak ada dia. Wah, Jang. Jang, oh, bisa, Jang. Ya, aku mau Iman <laughs> oh, Jungs. Oh. Jungs. Itu Yang itu mana deh? Yang itu Sri Sri itu Jiangs panjang banget namanya, Tan Sri Jangs Eh, mending semuanya damai, deh Gitu, gitu. mau Semuanya damai, semuanya damai. Mau dikuning ini, semuanya damai. mau ya? <coughs> Banyak banyakkan poin nih di atas ya. Di ya. iya, banyak banyakkan poin. Damai, damai, damai, damai. Oh, uh, ke... ke... eh, mati eh, Tolong. damai tolong, tolong. ikut las, Ay, damai, damai pukul cowok. ini satu orang mukul mukul semua ini. Ay, nah, jadi usir usirin yang naik aja. ah bego banget kok parkor anjing. lima. lima. Uh, cepet cok lu kalah lu, ]聞kas. Gus. Sak sak sak tolong saya, tolong, oh. tolong. <c <Millennium> <c <crises> yeah, ya ya jangan diusir. <laughs> jangan aja, aja, <downside> Bentar, <inaudible> <inaudible> Bagus, ya. Jari, mati sih. Bagus yang terakhir lagi. Oh, terakhir, Cok. titip, bagus aku nah udah agak live ini jatuh lagi pasang ini siapa ya ini ke tim oh, oh okay, okay. blok sih Nah, Wah eh, mati! Hahaha. Eh, <laughs> Kaki. <Katanya. laughs> kakinya kena jempolnya ketiban. Hahaha. Duh. tiga. Iya. <tutuk> Tidak, itu ngapain? Mati. Anjir. <tutuk <tutuk> itu bro, ya. ya. <tutuk> yeah, Selamat. Uh, <tutuk> <tutuk> <tutuk> Ini kayak <ini> squid game ya, iya kayak squid game guys. Oh ini nembak nih nembak. Misalnya <tuh> tahu. Ini bom kalau salah. Oh bom <tuh> ya. <tuh> oh, Enam Sang Harus ditipu jang, sumpah. Iya. Saya. Oh kan ditipu Jang meledak jang meledak jang. Jang lo kurang aja jang. <tuh> ya <tuh> jang. <lo. tuh> ya, itu itu lo. bakal kepegang kalau kita ngapain sih? Dah meledak. Apa? Ini kita random sih kepegangnya random tapi kalau kita keluar orang dia pindah bomnya yang cepet jangs, aduh reketan gua cepet nice try jangs, nice try anjing Ayo, lah, las las las lah, lah, cok, gue, cok, ayo ayo ayo las oh, lah, lah, cok, oh, oh, oh, ready oh, ready, guys. ready, ready, ready udah nih udah OTW. Aduh, aduh, ini yang mana lagi? Yang bunuh-bunuh, itu Oh, Oh. buru pakai pisau. Aduh. Mau pisau yang bener. Eh, halo. Halo, Ya Bang Bang Bang jati tendang bang apa? Eh ini kan bisa masuk apa geseran? geseran ini yang punya pisau aku dong Enggak ada dua, ada dua hahahaha <laughs> sisa gua 24 doang apa? We? biar usus wah parah tandain coba adut co? tandain badut Aduh. Oh. tandain badut cok aku pegang, aku pegang pisau, dia pegang pisau bisa mati juga kah? Enggak. harus dibunuh, harus bunuh orang oh, gak kamu harus bunuh orang pisonya pindah ke dia, kamu udah gak megang lagi tuh <laughs> Oh, ya apaan <laughs> parah banget itu helikopter cok asang lagu jangan main main jangan main main yah mati ya Allah eh gak bisa nge-ini sih chat ya yang hidup ya yang mati ya aku baca ya Gepeng. Badut dimatiin, Cok. Badut <tuk> sama basang. <laughs> <laughs> Ampun lu <lodut>. Aduh, <tuk> aduh. Wis selamat dong. Focus, Wah, Wah cepat banget ini, Cok. Wuh, mampus lu badut. <tuk> aduh, nggak kena dong. Wah. Wow. Wah. Siapa dorong woi oh, okay. Suara pebek. Nah ini, ini, seru ini nih seru nih, seru nih. Ini nih. Oh ini oh, yang iya, kaca ya Oh iya ini Eh kita nggak ada cheater ya Kita enggak ada cheater ya Yah cheater Penggilingan cheater. yang dulu, Sepat dulu Sepat dulu Sepat dulu Sepat dulu Sepat dulu. Sepat duluan, duluan. duluan. Opinipa ya opinipa Gue hitam <laughs> Badut duluan, badut bilang Gus, badut Gus, badut, badut suruh badut duluan tuh. Badut, badut, mana badut? Badut, badut dorong badut, dorong badut, suruh duluan, dorong badut. Mampus inter loh. Badut, tinjer badut. Hahaha. Badut, hahaha. Wae badut, dorong, dorong, dorong, dorong, badut. Dorong badut, dorong badut, dorong badut. <tuk> Aduh. Badut, badut, badut, tinjer badut, semuanya badut. Cewa waktunya cow, satu menit itu ini. Aduh, er, er, er, er. Siapa doang, siapa doang? Ya, ya, ada don, cepat don, berdo, berdo, berdo, berdo, haha ayo mau kemana kamu saya n kok kamu saya n kok kamu ayo tenginin tenginin tenginin tenginin mati semua ya mati semua ya ayo ayo ayo kalian ya ah jadi mati semua lagi lagi sekali lagi cok aduh mati cepet tadi cok tusun belum juara deh gue nih Badut, badut Badut nih sumpah radar, radar, radar. gua paling dulu Dut ya lu Tandai nitil kuyang, kuyang <laughs> Badut kooperatif, <laughs> badut, badut, badut ya, kooperatif Anggilan gus kenapa iya, guys, Gus? Iya, gus, ini Gus. Gus sini, Gus. Gus. Mana, nah, disini, diem, iya. Gus? Nah, dim, dim, dim, dim. Dim, gus. gus. Ya, lagi lagi. Aduh, ke semua game susah deh. What's all falling block. Ini mana nih? Oh, ini jatuh-jatuh. Oh, kamu lihat? Iya, kamu lihat yang terang nih apa? V Iya, yang yang bayangan kan? Iya, iya. Bismillah. Yang oh, Ah, Cok. Ya udah. Aduh. Cok jangan nongong cok. Anjing, anjing lu. Allahu Akbar, Jong. Anjir. Wah, anjing ini susah banget. Cok. Pak. Yeah. <suar> <suar> <Anjing. suar> nah, ayo, ayo kosongin kotak, kotak gepreknya. Aduh, mati. Aduh. Oh, baru, baru, uh. alhamdulillah alhamdulillah baru, baru, baru, mulai baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, hijau baru, hijau. baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, merah-merah ayo merah eh biru deh aku lah yang merah-merah-merah btr btr btr ipos ipos ipos biru ipos dulu ipos dulu ipos yang injek biru besok bisulan yang injek biru yang injek, yang injek biru bisulan, gue doain. Oh, gue doain lu yang injek biru bisulan. Hahaha. <laughs> eh <guruh> IP aja. <tuh> eh, apa jadi hijau semuanya ada penjalan oh. ini? Wih, hijau banyak Jujuh banget cok. Eh, biru kalah nih, kita nih. Ya Allah. Loh, kamu udah mati? Oh kamu udah mati. Wah <tuh> oh, parah. Merah bos, merah bos, merah bos, btr bos. <tuh> Era, era, era, era, Allah, lambung, lambung, lambung, aman. lambung, lambung, lambung, lambung, Tak lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, Ini Ini Wah, jangan terus kejar! eh terus kejar! Jangan terus kejar! Jangan terus kejar! Ya <sinditian> Halo anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing, Ih anjing, anjing, anjing, anjing, orang loh anjing, Sumpah anjing, anjing, anjing, terjang. anjing, anjing, anjing, anjing, dikejar, anjing, <laughs> Teriakan lelaki banget, lagi oh, Jos. Yang bohong, pokoknya bohong. Mama, <laughs> <Tengah>. mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Eh eh eh eh jangan main-main jangan main-main jangan. <tuk> eh baru gua parawasih ngumpetnya sini-sini. Anjir Wah, sini. jang mundung-mundung. Wah. Hey. Anjir jang hoki banget sumpah jang. Menang hoki. dia. <tuk> <tuk> aduh. Eh <tuk> aduh ini, ini mah. Peneta apa sih oh, lawannya si Susah banget. Iya sih. Ya, sih. Oh, Kalau yang ini pecah sendiri ya dianya Iya pecah sendiri. Josh dulu gua mau ajar Josh iya, lu jangan Josh Udah, jangan jangan dorong bang, bang, jangan lho keruk <Tangan. Suruk> pindah sih, Gus, ke depan lu, Gus kalau ini pecah, nggak bisa kemana-mana lu gue tau, diem apa sih Josh? wah, selamat dong itu Tangan. Tangan. dua detik, dua detik dua. Nah, Ah, sori sengaja tadi. Aduh. Ya, oh yang di atas coy. Oh iya, sembro nih. Damai, damai, damai. Dodol. Damai, damai. Eh, kita bertiga damai. Kita bertiga damai. Ya, kita bertiga damai. Dodol lama ini kita ke chlorine. Kompetitif coy, timing. Jasko di mana jam? Di atas. Hahaha. Oh Ah. mukul ya. Hahaha. Hahaha. Gujar kita lagi dodol, gujar dodol, kita lagi dodol, kita dodol, kita dodol, kita dodol, kita lagi dodol, Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, masih, dia masih awal di sini. Kita menang. ya, ya, ya, benar ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, aman ya, ya, ya, ya, ya, Aduh, ya, ya, Tuh. Ah, Ay, iya. ini susah nih. Eh, kita bertiga loh. Langsung keluar, Cuk. Oh, langsung, langsung, oh, langsung, iya, langsung langsung keluar Oh iya, langsung keluar emang. Ya, parkour ini iya. ya? parkour. <tuk> oh iya lagi. <tuk> Aduh. Jungs, bukannya lewat sini tenggelam ya, Enggak. Oh, enggak deh. Oh, ini telur susah bang. banget, telur. Iya ngasih telur kan? <telur> <telur> uh, lama tuh <dong>, bagus. <telur> nah lo. Uh, bagus sorry cok menang Ayol. dia. Ayo, ayo lo. <telur> ayo lo. Eh lo menang, eh menang langsung lo Gus. Kelar Oh iya menang langsung dadah Iya Nah ya. <laughs> Cik Cik Cik ini beneran las Ayo cok Saya, terus. Saya oh, pemenang lagi. di game ini Kalian bukan siapa-siapa <laughs> <laughs> <laughs> Aduh seru lagi Last dah ini bener-bener last nih guys Bagus ya Bagus ya Nah, Jangan. Dia, inter Fahir, ada yang jahat keren aduh sampai juara nggak bakal juara guys dua hari di ya, juara gimana? ini Kali, Ngapain ini nih? Oh, warna ini kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Oh, warna nih. Oh, aku merah nih. Ayo, aku merah, aku merah, tolong ya, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, ya bagus, coy. Yo, merah, yo, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, hijau ya Ayo. Gus merah banyak, gus mantap, gus merah kayak. Heeh, belum, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Anjing hijau kencang banget iya, Wah merah kalah iya, sempak kejayaan pipi nih pingir jayaan pipi apa <tik> titip sudah nih uh, merah cow oh uh, banget perah ini dah kir dong ya Allah aduh udah naik pak mau daun hijau mau daun hijau wah hijau mati dah hijau dah dah dah hijau hahaha dah hijau wah Aduh, Aduh ini Kejayaan pipi <laughs> Kalah <laughs> Kamu hijau itu ya Cok Iya tim Aduh. cewek hijau dia Ini ngapain Aduh. nih Kayak tadi gua parkour oh. oh ini susah nih Cok ambil kanan, ambil kanan. Ini yang baling-baling tadi nyebelin banget tuh ada kanan, ada ada ya, orang anak haram <laughs> Manjig Darang haram Eh Cok Mampu salah karam lu Enggak berdarah-darah ada yang dorong gua, <Gülüyor> bang Aduh Gok ya Allah. Eh. Hey. gua sih main game-game gini? Eh hey, hey. eh hey, hey, eh. Hey. <tik> gua mah <ngap> Sayang <tik> <tik> ituin, barang adit anjir Wih Yah mati dong gua Astaghfirullah tim panas cok Susah banget sih Ya Allah mati gua anak adik Susah banget <tik> ben ben wah bisa dong Aduh. satu lagi satu lagi <tosial> <sky>. oh, <yeah. tosial> bisa coba hati Depes. ini Zepes NRK bukan nih <tosial> <tosial> mati jang saku jang hancur eh ini ngecet ya bisa banget, satu lagi. oh enggak deh Ah, menang, oh macet deh ya. Siapa tadi? Empat. Siapa nama tadi? Jepis. <tutup> Jepis. <tutup> <tutup> <tutup> <tutup> aduh Haruku ngespot orang-orang para jago parkore di sini, cok. Ini pukulan pokok doang kan? Iya pukulan doang. Oh enggak deh ini yang bom. Iya bom. Beda nih. Tolong! Ajaks. <tutup> <tutup> <tutup> Ah ah. deh. hahaha Jangan, jangan, Bob. lagi dia. Damai, damai, damai, Wah. Anjing lu nggak oh, bisa nih, berat meledak udah Aku dah sepuluh. Aku sih kasih tiga kali, bang, bang bang <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> oh <gbg> Gumpet dia, diri, didi... aduh, didi... males gua, main apa, main clap game, yeah, aduh, ini paling males nih, Pasti aing pertama, gelap, warna apa ya, orang dong kuning, kuning, iya lagi, warna apa ya, kuning, kuning, kuning, kuning, Wow, uh, oh, oh, kalau gua mati, bilang mama gua, gua sayang mama gua, cok. Ping -ping -ping -ping. <laughs> ijo, ijo, pinggang, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ya, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, wah selamat. yang biru kena evo soalnya hahahaha <laughs> kompetitif aduh biru biru biru biru iya gua yang pink meledak itu kan biru wah selamat bener <laughs> biru lagi bener meledak Ya ya siap siap Gus pertama <laughs> lama kali saya memilih biru. Oke, epos. Dia Ping sih. bau. Onik Bayu. Game, onik Bayu, onik Bayu, ya, aduh, petek lagi, salon, lagi nih game <laughs> yeah. Aduh petek, lagi petek, petek, petek, petek, petek, petek, petek, petek, damai, damai, damai, damai. Oh, Udah, cok. Serahat SMPV. Hah, <laughs> hmm. ah, kenapa lu? Enggak, ini I'm under the water. serahat. I'm udah jam dua. Udah berapa? Udah jam dua ya? Wih, gimana, guys? loncat loncat cewek itu gimana, guys? Lo kontrol kebetulan, lo spasi-nya di halte. Ya? Eh, ini gak boleh megang kayu ya? Gak, gak, boleh, boleh. gak boleh, gak boleh. G Oh. jadi kita oper kita oper kayunya hello please help me He's much raining ini berdua oper mati mati fein <laughs> mati fein fein iya nggak menantang ben, ben, ben, sumpah belum oh si badut badut, badut, badut. badut, badut. aduh ya ini nih Mekanik, cok! Wah, ini susah nih. Ini seru, ini ini Aduh, mekanik! Yuk, pasang judinya! Yuk, pasang judi! Pasang judi! Salam dari Badu, salam dari Badu, salam dari Badu, salam, salam dari Badu, Badu. salam Baden. dari binjai, Apa dong, dorong anjing lu? <laughs> <hidangan. Sama> <laughs> <Tampak ditip. laughs> Aduh! <laughs> Alam dari badut. Hmm. Hmm. Duh, mati lu lut. Aduh, gua mati lagi. Oh, bot itu mati nih, coy. Nampus. Kuat. Hmm. Wii. Gue merenyuh. Wah, ji. Ghost. Aus Gue Ah, Wah, kompetitif guys. Bagus. Ngel, dulu, Bos. Ih, mampus, mampus, mampus, mampus, mampus, mampus, mampus, mampus, mampus, mampus. wah menang dua kali, coba bagus cok. Ya, ya. Lagus, cok.